Saya akan, saya. Saya, akan saya akan menggunakan bagian meng ini ini adalah saya saya belum menggunakan saya belum menggunakan jangan lupa lagi ini ke subscribe ya masuk saja ke ini maaf ya kaki saya ke saya ini adalah ya Maksudnya jangan jin hangus kemokka bisa sepopoyang, kamu bisa kugungan kangi sepomongangi mencoba, janganlah menemani ya, ini ya, Jangan menemani ya, Jangan menemani ya, Jangan menemani ya, janganlah menemani ya, ini masih isi, oke yang hasil jago. Aku nih, ini sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, sebelah, eh uh. yang is yang is mama mia musai kau seneng sama oh, siapa yang is kena lagi oh aha, ah ah kejebak ya mau ah ini sih kum bang Oh oh Eh Oke oke sneezum uh, yes selesaikasi pis bisakah jangan sampai jago jangan sampai jago kamu sedikit lagi sedikit lagi ini jangannya bisa cent Ah, oh, akhirnya uh, naik sesuai dengan juga, <laughs> <laughs> baik ke bank lagi, heeh, ya, ini enggak, oh, ini bisa naik gini Ah iya benar. Kang ngelang ngelang ngelang ngelang Ini ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang ngelang Bambu kehanan nah yang masak kes. Ah, kesan Ah, yang langsung lanjut aja nih Hap Sekarang-sekir, baru cucing yang kangen sih, nabung ucing, nabung ucing, nabung ucing, ya, yeah. nabung ucing capek kita naikkan, oh my god, ayo ini saya mau keong ya ah mau siapa susah Akan sama ini. Saya, ini aja yang harus gue beli sini nih masih ya. Sis yang mau menang sih nih. Lagi ikan pencapuan sih ya teh ini sengsengnya kan oh, vino lagi. sini. Ini filsus Sip, sip aja. Eh. Mano, you see. Ya. Hmm. Ini mana isi? Ya, emm, ini canggih. Ini canggih, bikin lepas nih. Bisa enak, nyos. Di sini kian aja, kaya kita selam. Ya, mainannya eh nih ya, jangan selesai oke okay, Nanti habis sip ngebes ini, ngebes ini uh akhirnya selesai bagaiman? Biar lebih seru, jangan jika orang youtuber sih yang harus menima ini ini wajib ikut yang join jangan lupa subscribe channel channel skema Senju kau sikio iya ya cowi kono <hesitation> ini sudah <hesitation> suka ini <hesitation> suka gisi kau sama yang lebih lama gisi itu <hesitation> senya ini <hesitation> senya gengeng ika orang na hioku apa emisi kan youtube sama ya karena sama si kaufi saya lagi sama ya saya kagal lagi sama ya saya kagal lagi sama ya abie sama si lagi sama ya jangan, lupa, nami, jangan lupa, bawa, naik, ka, ya bye